nah di depan itu temen-temen depan itu nah itu pasarnya teman-teman yang putih kanan ini KWK di pinggir ini banyak tukang beca nah di depan itu ada gerbang putih itu teman gapura putih itu gerbang dari pasar klewer <laughs> ini ada yang dagang makanan ada beca pasarnya dari depan dari tampak sini view dari sini nah, ini kita ada mobil polisi emot eh, motor motor ahli polisi kita jalan ke sana teman-teman nah ini di kanan ini banyak kios-kios rata-rata -kios. yang di sini nih di pasar klewer ini adalah pedagangnya adalah tekstil ya teman-teman kalau di Jakarta itu jadi kalau di Jakarta itu ini ya ibarat kata tamrin city lah <laughs> ini tamrin city nya uh, kota Solo <laughs> kota Solo yaitu pasar klewer teman-teman nah, ini pasarnya ini pasarnya ini nah gede juga ya seperti stadion lapangan bola ini teman was next time kita akan review ke sana ya di dalam tapi dari sini juga kelihatan ya seperti itulah teman-teman kita coba ke sana nih nah ini tampak depan nih pasar klewer Gede tulisannya. ini Kita cari makanan di sini lah. Sebentar kita istirahat cari makanan di mana ya? Oh, mungkin di sana kali. Iya. Kita jalan ke sana teman-teman. Kita jalan ke sana. Panas panas begini. Panas ya cuaca cuacana cuaca, cuaca saat ini panas pasar klewer. Pas. Nah ini di sebelah kanannya ini teman-teman ini ada pesantren nih. Ini pesantren di sebelah kanan saya nih yang sedikit ada titipan. Ini pesantren. itu pesantrennya. Nah, masjid ada masjid Agung Surakarta. Gak ada masjid Agung Surakarta. Jadi di baliknya itu ada hantren. Nah, kalau hari Jumat, ya kan, warga di sini, sekitar sini, ya berjamaah nih di masjid Agung ini. Masjid Agung Surakarta. Kita jalan lagi, teman-teman. Ya, di sini banyak masih banyak kita temuin masih bebas ya arti drama dikata masih santai. Artinya becak masih boleh beroperasi di sini. Kalau di Jakarta mah sudah tidak boleh ya. Bapak ini, jadi banyak. Kalau yang bosen ya, misalnya nggak untuk jalan kaki, kalau mau berkeliling-keliling kota Surakarta ini ya bisa pakai becak. Sebelumnya andong teman-teman, sebelumnya di sini banyak andong, cuma kayaknya udah mulai jarang, kayaknya udah nggak boleh ya andong tadinya banyak andong berkeliaran juga tapi kayaknya udah nggak boleh kalau beca masih bisa diperbolehkan padahal mah andong mah asik tuh <laughs> lebih asik waktu saya masih kecil mah di sini mah andong banyak berkeliaran gitu. banyak yang andong andong itu ya model kayak becak kalau becak ya istilahnya apa ya andong ya kereta kuda lah gitu kereta kuda kalau bahasa itunya kereta kuda jadi seperti gerobak yang dituin seperti becak cuma ditariknya dengan kuda ya dengan kuda mungkin pelaturan pemerintah dirubah jadi oleh wali kota dirubah jadi tidak boleh karena kotorannya ya kotorannya dari kuda. Padahal kan kotoran kuda bisa diatasin juga sebenarnya. Tapi itulah mungkin bisa supaya lancar juga kali ya. Ya muda seperti inilah tidak terlalu padat ya. Saya yakin kemarin mah padat, padat sekali ya. Acara resesi di sini udah termasuk padat teman-teman cara di kalau lihat dari bertumpu ke kendaraan pengaturan lalu lintasnya nah ini sisi samping ya sisi belakang apa samping nih dari pasar klewer ini kalau sono mentok nah ini kita karena kita balik lagi deh kita balik lagi kita jalan nah di nih ya nah, itu kita coba, kita coba ke sana, teman-teman. Kita coba arah, arah mana nih? Pokoknya arah kesana dah. Gitu arah utara apa? gimana ya, ke sana lah ya. Kita seberang, kita coba nyebrang. Nah, eh, uh, pelan, -pelan. Di sini nah ini ada tempat makanan juga ada kulineran juga nih di sini. Cuma di sini parkirnya ya. gimana mana ya daerah Kauman? Kantor Kelurahan Kauman nah ini kalau agak lurus sana ya itu ada Kelurahan Kauman. Jadi ini masih masih banyakkan toko-toko tekstil ya fashion fashion fashion di sini nah ini sebelah sini sebelah kiri sepanjang ini orang dagang ini sore suasana sore teman-teman eh siang. siang lah siang suasana siang ini kalau malam lebih rame ya lebih rame suasana malamnya Karena ada lampu-lampu, suasana malam akan lebih banyak lagi jajanan yang jajanan makanan kuliner Kalau mau wisata kuliner di tempat ini nih, banyak lagi. Nah, coba kita jalan lagi perlahan ke sana. Ada. <tuh> Halo. Nah ini ada. kita coba perlahan-lahan ke sana. Ini kayak sibuk sekali orang-orang aktivitas. Ini tidak begitu macet ya, teman-teman. Jadi daerah Pasar Klewer ini tidak tidak macet ya seperti di Jakarta ya jika saya nge ini pun nggak enggak terlalu macet traffic jam enggak tidak terlalu jadi lengang bebas ya kebetulan parkir pun kayaknya sepertinya tersedia tidak padat nggak tahu ya kalau malam ya nanti ya gitu tapi saya yakin juga tidak terlalu macet lah gitu kita juga bisa lurus ke sana kita dari sini aja deh untuk kita balik lagi aja ya teman-teman lurus bisa enak di sini mau pas menjelang malam minggu ya weekend ya terutama ini di daerah di daerah Mereka. tadi tuh di lapangan tadi tuh lapangan itu pusat Rame orang-orang di situ kalau bikin mudah mudi jalan di kota Surakarta. Nah, di sini juga ada, ya, mana nih enak kita nongkrong di mana nih, ya kita. Teristirahat di mana nih ya? Kita akan siang mukbang, kita mukbang dulu. Cari tempat mukbang, tidak ketemu teman-teman. Jadi, itulah tadi reportnya ya. <tipun> report tadi vlog saya. Nah, ini nih, kita jalan lagi. Aduh, goyang-goyang bentar ya, kameranya ini gimbalnya ini ya lumayan stabil lah kita. kita balik lagi balik lagi kita balik ke mobil nah itu depan besar yang kemarin begitu sibuk siaga siaga penuh dalam upaya pengamanan resepsi pernikahan yang kemarin dari Pak Jokowi karena Pak Jokowi juga hadir kan <laughs> jadi pengamanannya banyak nih yang dikerahkan dari acara tersebut karena banyak tamu undangan juga dari dalam negeri mau apa dari dal, dari dalam negeri maupun luar negeri ya undangannya banyak juga. sumberdayanya, teman-teman. Teman-teman ini dan saya ini ada ada pasar Di pasar besar kami saya lihat tadi itu ada ya. nah teman-teman dalam perjalanan uh, on the way pulang ya on the way pulang on way pulang balik balik lagi ke ke Jakarta teman-teman akan kita, kita semua selamat, selamat sampai di tujuan ya tidur terus ya. Keseruannya pulang nanti, ya. Mungkin karena terlalu panjang, uh, kita buat beberapa pak. Ya, yeah. jangan lupa, teman-teman, uh, setiap -teman, yang nonton video saya ini full tanpa skip, tetap saya doakan uangnya ditambah 10 miliar anime robal. Hey, teman-teman Para dari CMB, Paslampres rampres itu beliau gelar After resepsi ya After acara Repsesi kemarin Desi Dari pernikahan uh, adiknya Wali Kota ya Wali Kota Solo ini Ini lapangan, lapangan. Acaranya sih ada di gedungnya gedungnya Di sebelah kiri Dekat pasar Klewer nah, Ini para yang mobil mobil Itu Nah, sebagian diparkir di sini. Para petugas personel dari TNI, maupun polisian ada yang parkir di sini nih. Nah, setelah selesai, ya. ini suasananya nih, suasana lapangan. Ya sedikit lengang ya kemarin dipadat sekali. di para bapak-bapak ini ya refreshing lah gitu melakukan refreshing setelah tugas besar ya kan tugas besar ini lapangannya kebetulan cerah teman-teman cerah suasana matahari cerah sekali ini jalan ke sana teman-teman. Nah, ini ada pohon nih unik nih buahnya nih Buahnya di akarnya nih. Gantung udah berbuah. Buahnya ya? itu tapi akar tapi akarnya gantung. Buah apa nih? Tuh berbuah. Ini beracun nggak ya kalau dimakan ya? Buahnya ini. Ya, kita ke sana teman-teman. nah itu di depan sebelah kiri itu di ujung terus yang Gapura itu belalik itu ada aula, ada aula teman, teman aula. Tapi ditutup ya di aulanya. Itu bisa digunakan untuk resepsi juga bisa. Berlatih. jadi tidak usah takut kelaparan banyak yang dagang makanan di sini teman Jangan lupa teman-teman uh, sambil kita menuju cari makanan di Tom yang belum like silakan pencet like dan yang belum subscribe silahkan pencet subscribe-nya teman-teman nah ini kita lagi jalan-jalan menuju nyari tempat makan dulu teman-teman mampir setelah tadi jalan-jalan di pasar klewer teman-teman Ini tadi kita cari tempat Mie ayin, nah ayin kita mie ayam, mie ayam sana tadi tidak ada. Mm Hold -hmm. it. saus. banyak, kita aja. banyak nanti. Habis. Kemudian nyedekuannya kuahnya semua Dan siap yang Es jeruk itu. Semoga saja Allahumma barik lana nya ayam. di jalan Bimbo Arsono. Ini ayam karto Cobain kuahnya. Nah. Jalan, jalan dari rumah sana eh, saya. Sayang. Jadi tidak sarapan. Masih panas ini. Masih pak? Eh pakai kacang, pakai kacang. Kacang kacang, kacang aja kok. Kacang iya, belum begitu juga perlu. Iya iya. Kacangnya kacangnya. Ah, ada kacang. Oh, enggak ada. Oh di Solo ya ketinggalan ya. Bukannya ini, ini ini ini di desa pangkunya yang kalian Jakarta ini. Di Jakarta ininya lebar-lebar. Tapi di dibuat seperti ini. Ini kayak kayak bis mall, apa, kayak bis coc, di sini kayak bis tapi ini yang kayak kerupuk. <tuh> Saya memang enggak suka pakai saus teman-teman Ini pakai saus sedikit aja Karena enggak tawon rasanya Kalau kepedesan juga Lagi Saya enggak pakai sambal juga Iy, biar lebih menikmati. Nikmatin. Iya. Ayo masa-masa masa-masa pakai saus udah lumut. saya kalau enggak saus itu kalau enggak semuanya. Iy, saya udah busuk Dan saya ini enggak apa-apa, Ya, hampir enggak terasa sausnya. ideo atau ya ide konten yang lain teman-teman silahkan komen di bawah nanti saya coba review ya coba kalau ada kesempatan saya coba review dari tempat makan tersebut ya kalau ada kesempatan di waktu saya akan coba review. baginya lho, sos awas ini agak lemes ya itu minyayam-minyayamnya ada puting tapi ini agak lurus ini lurus Teksturnya lebih kurus Ada, saya pernah pakai ayam ya Ayamnya itu Teksturnya agak tebal-tebal Nah, -tebal. saya itu Misalnya sih, kalau di antara semuanya mana yang seleranya juga beda ya, tapi kalau saya lebih cenderung ke yang keringin yang, yang agak keras, yang tidak terlalu. <San> 那他 ada yang Enggak, doang. Tadi pasar flower itu, dia tadi dipegang itu masuk tuh ada nyam lasri ya. Jadi saya mau pik itu mungkin ya. Kalau tadi sih saya lihat di warungnya tutup, warung, warung nyamnya tutup. Nah, di dekat pasar lewer itu kemarin itu ada resesi resesi anaknya pak Joko yang terjadi pernikahannya ya dari kan. itu sebelumnya juga di saya hadir ya, aji sudah sudah tidak hadir, karena juga saya ada acara juga wajib saya ini, sebelumnya ya. dan harinya sama, dan ada, ya, dan sekarang juga, jeruk. air jeruknya kurang manis, kemudian pasnya di di di, di, di, di, di, di, di. sini panas-panas ya, sangat, sangat ini perlu tambahin es bang. Ya, Oke teman-teman. Demikianlah cara mukupan kali ini. Eh, kesempatan ini ya, ternyata kali ini mukanya ada seperti ini. Sampai ya, video selanjutnya. ya, ya. jangan bosan nonton video saya. Sebab ya, nonton video saya full tanggal saya doakan uangnya ditambah sepuluh miliar.